Selamat datang yang Dua putri cantik sama Indonesia Dan akan memberikan salam yang ketiga Indonesia Selamat semuanya Selamat menyaksikan. Selamat datang, selamat boys and girls, selamat datang, selamat datang, selamat selamat datang, and datang, selamat datang, selamat datang, selamat datang, selamat datang, selamat datang, selamat datang, Nah, datang, selamat datang, di datang, selamat datang, selamat datang, selamat datang, selamat datang, selamat datang, selamat datang, selamat datang, selamat datang, selamat datang, selamat datang, selamat Usianya enam belas tahun, namanya adalah Marcel. Wow, terima kasih Marcel. Dan kau akan bisa membuat dua kalau dua bekerja yang masih remaja. Yang pertama, dua remaja. Usianya tiga belas tahun, namanya adalah Naruto. Wow, terima kasih ini lagi lupa nih, lupa-lupa masih sangat muda Usianya sepuluh tahun Yuk mari kita sambung <tuk> Ini bagi ya <padelia>, Justin Bieber. <tuk> Thank you Justin kita ya? Untuk untuk kemana? dekat dengan sampah malah, ya. hmm. Dan bulut yang kita. Ini jenisnya adalah kursiwara terus anak bulut barungan Itu yang panjang bulu -bulu ini, meter dengan mangu, yang pertama, kita kenalkan yang paling ini adalah manco. Dalam penurunan, terdapat barisan ini dan jumlahnya bisa mencapai 80 hingga 100.000 yang terkejutnya secara rapi. Mereka ditunjukkan di bawah mata, kiri dan kanan, dan kulitnya Mata rumpa dilengkapi dengan kelompok Sehingga memungkinkan makanya akan Lalu di bawah, ada semasa sedikit bernama faktor Yang diberikan sebagai alas penulian dari rumpa Yaitu Selain itu, untuk alat pemanasan Anda bisa melihat di ada setelahnya pesan 22 dan 25 karena ini, saat yang melihat ada yang ada kalau selama kita manusia. Berlalu ke satu saat berhasil yang berdua keseluruhan ini, yang memilihkan sebagai di keseluruhan. Dan setelahnya, di bagian yang dengan rumpa informasi mengenai apa pindah-pindah. Sekarang, layak berdua dua dua sangat senang sekali berkomunikasi salah satu bentuk komunikasi dari yaitu para pun, Jum, bagaimana nih? oke, okay, kalau itu, kalau mau mari kita, kita dengarkan suaranya ini, ini. Wow, wow. bersama kalau bagaimana nih, suara Silahkan nafas Untuk suara terbaik, nantinya lagi semangat kebukaan ya. Terima kasih. Amin, suara di Dan yang di atas dan masih banyak yang terkait dengan unsur ini dimasukkan ikan. Padahal, dua unsur dari ikan itu berbeda. Salah satu perbedaannya. Bisa melihat dari bentuk mereka memiliki yang lebih banyak. ke atas dan ke bawah, beda norma dengan dan memberikan di konsep yang lurus. Pergerakan ke yang dan dengan berat salah satu tidak pengiraan, diusikan, dan berubah, berupa urutan. orang lain tidak satwa yang kita bisa melihat bagaimana mancingan yang masih Crosswind! Crosswind! Oh! Justwind! We're coming out of the motion motion. We're coming out of the motion. I'm going to move on the motion. We're yeah. yeah, the Bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan cara bersatuan dan sebuah Baik kembali lagi dengan cara berbagi, mengirimkan Selain melihat bahwa penghargaan yang di luar penyelitian dari sampel penyelitian, Amerika harus mengetahui bahwa sampel penyelitian ini memiliki tingkat impon yang cukup tinggi. bahkan menurut beberapa penelitian, dari sampel penyelitian dari sampel penyelitian, yaitu satu tingkat di atas pencerdasan jimbang sel dan kecerdasan dari penyelitian untuk menurunkan kekerasan lupa lupa di kesempatan sore kali ini tidak hanya dua nama orang yang cantik ini bisa berinteraksi bersama lupa lupa kami pun sini akan mencoba mengajak anda berinteraksi bersama lupa lupa lupa dengan cara apa? Menapas ya. kita akan sampai sekarang lupa-lupa bersama siapa? lupa-lupa bersama siapa? Terus, oh, untuk bersama Anda, bisa, bermain Anda berinteraksi dengan cara bermain matematika. Anda jadi bisa soal matematika, baik dalam negeri Indonesia, bahasa, kemenangan, berkarya, dan pembagian. Tetapi jumlah maksimal yang diperbolehkan, berapa 10. 7-10 saja. Tidak pun lebih dari sepuluh. Lalu bagaimana cara untuk lupa, lupa bisa diperolehkan? Nah, seperti ini mereka yang berjalan lupa-lupa akan mengatakan ekor yang diperolehkan. Satu kepala ekor, e itu satu nilai atau satu angka. Dan kebanyakan dari seseorang yang yang tidak diperolehkan lupa, yang berani inginkan untuk lupa Boleh acingkan tangannya mana? Walu cepat sekali gak kanya, luar biasa Iya, tanya yang disini sore, jajakan sama tanda-tanda semua. Sudah singkat setanya kan? Berapa? 2 ditambah tiga. 3 Yang B? Yang ini Serius? Oke okay. Kapas ya. Dua dalam hati, maksudnya Dan kecewa dua katanya, memberikan salah. Ini kesempatan seperti ini, boleh katanya, di luar-luar orang yang dijawab? Ada naruto, ada jasih, atau mangsa, siapa? Ya, siapa di kecewa? Wah, yang di kecewa di sini, ada apa kecewa bisa? Kita berikan bersama-sama, Apakah benar yang dikasihi soal Jenderal? Jasi, perhatikan soal untuk soal penjumlahan dua, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, Kita ini akan mengenali ini apa rahasianya? Wow, ya. yang paling pak di. Alkitab, ya, akhir sekali saya ingin ya? Boleh satu soal lagi ya? Oke, okay. satu soal lagi. Waduh, pertanyaan yang diperoleh ini cepat sekali. Boleh nggak? Ya? Dapat soalnya tiga ya. Maka kita, oh, kita, ya, kita lihat berarti sembilan, tujuh, tiga puluh dua. Oh, perputaran lagi. Jadi, kita lihat ke boleh ya? Berarti hasilnya lebih dari sepuluh. Kenapa? kali kali 4 Yang ini, yang ini kali empat 2 4 Mari yang ini, yang pertama pasal Yang Akan dijawab oleh orang paling dewasa Bersama Natasha asya Kata Natasha ini, paling gila dia yang paling gila Tasha, seragam Udah, seragam, seragam Udah, seragam, seragam, seragam Adakan berapa, 3, maka saya selanjutnya ini adalah ya, Itu mungkin satu baru-baru orang kenapa? kenapa banyak orang, -orang. <laughs> Ini masa karena yang Barat ini kenapa bisa selama? Lobi kayaknya. Abdul katanya Kenapa? mohon coba sekali lagi, tanya dulu maka mau makasih, jawabannya pada saat kurang tempat tapi memakasihnya punya semangat sekali lagi jawabannya oh, Mas, langsung dikasih itu, lumayan baik banget nih ya oke, kalau itu kesempatannya kedua masih bersama makasih, tapi mau ngomong nih makasih sudah salah jawab, yang namanya salah usapain, harus ditangkan namun bagaimana makasih dikasih, coba makasih ayo, makasih ya makasih oh. makasih <tuh> ya ayo, Bila Oh, kata-kata Mas kedua ini Anda syaratnya ini, kita lihat bersama-sama Apa syaratnya? Kita hitungnya, kalian Gimana? Setuju Siapkan suatan Anda ya okay. Masaya, bila ya. okay, ini, ini dua, x 4 Dan lebih lagi ya Oke, siapkan dijawab. Satu Sekarangnya berdua berdua yang di atas semuanya. Semuanya semangat untuk ya? hey, oh, ya. ya. ya. waktu mau buat enggak mau ternyata siap silahkan LUNGO! di kekuatan mereka dan ini yang yang ingin ayo sering oleh Andre, we we'll And Wow, nih yang seperti ini ya, apa-apa Oke Makanya ayo fokuskan lagi, kaya jatuhnya kandang Satu, dua, dua terdiri, Dan kita akan yang siap Satu, dua, tiga Justin menjelang, bergantung Ya, bergantung Nah, gimana dapat ya Tumpahkannya Lalu, dapat Sini, Sama, tapi dengan malu, kami juga masih beberapa memilih beberapa variasi malam ini. Yang biasanya hanya dilakukan di Dan kali ini kami akan dua bentuk variasi malam di yang ini, malu, ya? fokuskan anda. Kamera anda dan, yang pertama dengan yeah, ya. dia Lanjutkan, three, two, one, and, lanjut. <laughs> Aku tidak mau melihat, tidak mau melihat siapa Masih akan dan tidak pesan pesan dan kembali teman-teman ayo kita berpikir bersama teman-teman karena kita berpikir semua yang disiapkan oleh kedua teman-teman dan orang-orang akan makin ke arah anda namun pasannya tidak terakhir kenapa mungkin disini karena penghatihan bagi anda mempunyai kumpulan putri yang mempunyai balita, kalau di jaga baik-baik percara kumpulan anda yang akan terbaik pada benar-benar tadi bola, bola cukup berhasil ya selanjutnya, yang menggunakan kamera any game, game game, game game komanda silahkan dulu karena apabila kena bola game game anda jatuh, pecah luka maaf, kita tidak bergantinya tugas anda semua disini menjadi seorang Apa apapun ada, salah satu bola diuncurkan anak-anak, kalau yang baik-baik kolomnya cukup ditangkap saja jangan ditanggis, jangan dikendangkan tolong, jangan dilengkapi ke dalam kolom cukup ditangkap saja, berikan kepada para pekerjaan oke, bagaimana ini kolom sudah siap semuanya jadi kiput? masih belum kedengeran, saya yang, yang logis sama sudah sudah siap semuanya? Dua pertamanya bersama itu mana semangat tertangin itu? luar biasa. terbiasa, yee yaa! Woooow! saja, masuk masnya, Mati Mas kelas berikut, kali dibuangin bersama siapa negara? Ada Justin mau main bola, aduk dia Justin. Ayo semangat bertelan Iya, kita Wow. indah kali ini mau naik kita semuanya biasa ini masih mau Nah, nah, masih mau kata syadana, masyarakat ada 3 buah -buah, dan ada bolanya? buah tiga yang akan dipecahkan secara bersama-sama. Tapi ada syaratnya. Syaratnya ke atas semuanya Kita bertahan <tuh> ya. <pak. tuh> Dalam mau operasi, saya ingin mengambil di arah JAS, atau di bawah kelas awal, kelas awal, kelas awal, kelas awal, kelas awal, kelas awal, awas awal, kelas awal, kelas awal, kelas awal, kelas awal, kelas awal, kelas awal, kelas awal, kelas awal, kelas awal, kelas awal, kelas Ya, yeah. ada semua pembinaan semua ada luar biasa sekali tentunya sebelum masalah ini benar-benar berakhir ya kami mohon merahmiah ya, dan kerjasamanya dari Anda semua yang sudah di Petas Sumpa kami mohon untuk tidak ada yang meninggalkan PENTA Sumpa Lupa sebelum petugas kami mempersilahkan Anda meninggalkan PENTA karena di sini, petugas kami akan mengurahkan untuk uang kesehatan ketika Anda meninggalkan PENTA Sumpa Lupa dan kali ini, salam pulsa dengan membangunan dari Luma Lupa PEN yang menjaga informasi Indonesia pada rumah Jumun yang ada di sepeda hari ini dan kami mencapai terima kasih saja dan anda semua hai, bagian masyarakat pencinta satwa Anda hai, dan selalu hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai,